Jika kau berhenti membaca Itu tanda kemunduran dunia Jika engkau berhenti menulis Ilmu pengetahuan terhenti Membacalah selagi muda Agar engkau terbiasa Kelak nanti bertumbuh dewasa Dapat berperan membangun bangsa Bangsa yang maju, bangsa pembaca Lebih sempurna juga berbagi ilmu Tiada yang percuma Kelak menyebar Seperti cahaya Jika kau berhenti membaca Itu tanda kemunduran dunia Jika kau berhenti menulis Ilmu pengetahuan terhenti Membacalah selama Agar engkau terbiasa Kelak nanti bertumbuh dewasa Dapat berperan membangun bangsa Bangsa yang maju Bangsa pembaca lebih sempurna Cuma kelak menyebar, seperti cahaya. Kelak menyebar, seperti cahaya.